Ya pesta lagi <laughs> di sini loh, karena tadi seluruh Thank <laughs> you. Oh ya, lampu itu Kepala, kepala Dan waktu nai di mobil kan kepala dulu Turun kaki lagi satu turun disini apa yang mengenai suara yang sangat sangat berbahagia lagi dapat membaca berbahagia tapi berbahagia oleh karena Tuhan telah menuntun orang tua nenek tersinta dari generasi hingga tiba di tempat ini kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu hai semua orang yang berharap kepada Tuhan berdoa kepada Tuhan kita berdoa kami protokol yang kali pada media dan di nama ong Lurus saja. Lurus. Lurus. na mm na -hmm. mm -hmm.